Rasa hmm, yang goreng. Tak macam. apa okay. Macam. Hai, guys. Assalamualaikum. Okey, setiap yang korang dapat lihat depan kita hari ni ada makanan serba putih. Tengok, Yaya pun makan baju putih. ni, nak buat kaca putih. Okey, ada. Kita ada air vidah, ada Top, you're pokey, topokey. Ayah duduk duduk duduk duduk. Ayah sabar ni nak cakap ni peperol, ada seaweed, ada keropok. Ayah majah ajilah ada sikit-sikit putih. Ni Pringles. Kita ada link kacang di situ air. Apa, farm fresh untuk Yaya. Ada coklat Kina Bueno. No. Uh, Nutella be ready and then. Mummy debak Carolina Ripper. Adakah kita akan makan sama-sama kita saksikan. Okey. Kamu buang masa. Marilah kita makan, ya, ya, ya. Ush. Sabar, duduk, duduk, duduk. Baca, duduk. Kita turunkan, ya. Nanti tak Kau Buka air dulu. Buka air dulu. Minum. Minumlah. Nampak? Mesti dia tak... Dah. Okay. Dia nak minum juga air bida, lychee, salty. Bismillah. Besok beri. Huh, This is lychee, not strawberry. Lychee. <coughs> <coughs> <more> Memang salty, okay? <coughs> Kita ada tambah fish cake saja. Baik nanti mestilah tak habis pun nak. Nampak? Masih panas ya. aku Ambil yang original Tak ambil spicy Tapi ni rasa dia macam mana-mana sikit Ambil yang spicy Mungkin lagi sedap. Rice cake kalau makan dengan ramen ke ada ayam Bila lagi sedap So saya makan Nutella bira ni hmm, so Bismillahirrahmanirrahim Dah okay, diam dia, dia, dia, dia, dia. okay. Hmm Sikit-sikit Tinggal -sikit. oh. tu simpan, jom Nah, simpan Makan yang lain pula Okey Okey, sabar hmm. Yang yang nak makan ni, kita mau rukuk ikan Nak tu buka benda orang kau Okey Makan 這樣也peg。嗯。嗯。嗯。 Terusnya kita ada salted peanut, pasti bukan salted peanut MAS, Masa salted peanut sap tangan nyanyi. Sudah selesai nak makan Mister Potato so, asli, agak sedikit ya. for the original guys. Kita. So, dia nak akan lockers classic. In this studio Terima kasih, Jap. Bye Eh Tak ada makan lain ke? Makan tu a je. Membazulah, bazulah. Makanlah kau menuk. Kalau garam ni sedaplah. Terima hmm. Masuk sekali semua boleh. Ah, oh, risau. Bismillahirrahmanirrahim. Ji kalau ada ramen best tu ada ramen. Okey. Sudah malam. Hmm. Ada kedua cuba makan. Kita ada yang peppero. Saya tidak nak makan lagi. Saya tidak nak punya lagi. Semua peperol dan juga Pringles ni saja. ni. Oh, look at this peperol guys. Ambil satu. Dua je ok. Kali banyak, ok. Ini simpan ok. Bismillah. Tak ada kena nak rasa. Also. Hadi bukan rasa Kok makan, nggak manis. I don't like this one. Too so, sweet. Tak nak dah? Last one kita ada Pringles Golden Golden fried chicken flavor guys Bau macam Perkestok Oh nak Oh cium ni yeah. mm, Masam goreng Ya macam apa macam, sudah semua makanan di atas meja ini. Eh, ada lagi satu belum selesai. Tak tahu lah bila nak makan. Anak tak susu jug. Rasa. Ni rasa susu ya. Tak manis. Susu. Sudah sempat dah makan benda ni. Dia tak manis. Manis. itu saja. Kita dah habis rasa semuanya rasa ya buka habiskan. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ini dan sehingga ke minit ini. Walaupun maklumlah pakai sendu views tapi tetap ada yang menontonnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe dan belum subscribe, minta tolong subscribe. Kalau video ni banyak views, aku makan tu. Kalau tak, hmm. No. Hmm. Okay. Apapun. see you guys di next video. Bye bye. Ye yeah, ye yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.